Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Riau merujuk surat penetapan harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Riau nomor. 43 periode 2 hingga 8 November 2022, telah menyepakati harga sawit Riau umur 10-20 tahun naik Rp131,30 per kilo menjadi Rp22,791,86 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 2047,10 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2222,15 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2433,73 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2.492,93 rupiah per kilo. Sawit umur 7 tahun 2.590,40 rupiah per kilo. Sawit umur 8 tahun 2.662,61 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2726,72 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2791,86 per kilo sawit umur 21 tahun 2670,51 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2656,77 rupiah per kilo sawit umur 23 tahun 2645,32 rupiah per kilo sawit umur 24 tahun Rp2.530,84 per kilo dan sawit umur 25 tahun Rp2.467,87 per kilo. Di harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp12.613,18 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.703,44 per kilo, dengan indeks K90,77 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 2 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.